شلا Assalamualaikum warahmatullahi عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات الله Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, warahmatullah wabarakatuh, الناس واتقوا الله, الذي به إن الله كان عليكم رقيبا. الذين تساؤنوا Akaral hadi, alai wasallam, alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tak henti-hentinya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak bisa kita hingga nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa ta'ukum min kulli ma salatum wa nikmathirha dan dia Allah Subhanahu ta'ala memberikan apa yang kalian minta segala yang apa kalian minta wa tau nikmat allaha dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu ta'ala maka pasti kalian tidak akan bisa Menghingga nikmat tersebut tidak bisa menghitung nikmat tersebut karena banyaknya nikmat tersebut, Allah Swt telah memberikan nikmat kepada kita. Kita tidak membayarnya nikmat tersebut. Kita bernapas adalah gratis. Kita tidak membayar nikmat tersebut. Memberikan kita pandangan, iya, tangan, kaki dan serusnya dari badan kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak membayarnya gratis. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari nikmat tersebut? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan kepada kita, maka keharusan dari mensyukuri nikmat tersebut, kita memanfaatkan nikmat tersebut, nikmat penglihatan tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya diberikan tangan maka keharusannya dari mensyukuri nikmat tersebut kita manfaatkan tangan tersebut untuk perkara-perkara yang baik diberikan kaki ya maka harusnya dari bentuk mensyukuri nikmat tersebut kita manfaatkan kaki kita untuk melangkah ke masjid untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Iya Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu sebagai bukti wujud syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau semakin tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Aisyah tentang sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, fil lail taa ya Rasulullah, kau ta Alaihi Ya, adalah Rasulullah Alaihi Wasallam, malam sampai pecah-pecah kaki beliau. Maka dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Lima fa'alata al hadza? Kenapa engkau melakukan hal tersebut? Padahal dosamu telah diampuni dari dosa yang telah lalu maupun yang akan datang." Kemudian apa kata Nabi? "Afala akunu abadan syakur? Tidakkah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Maka lihat jamaah sekalian, bagaimana wujud kesyukuran dari Rasulullah s.a.w. padahal beliau telah diampuni kesalahannya dari yang telah lalu maupun yang akan datang bersamaan itu beliau salat malam dengan keadaan demikian hatta tatafattara qad mahu hingga pecah kaki beliau ya maka demikian seharusnya seorang ya semakin besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya maka semakin dia tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. arahkan nikmat tersebut, nikmat harta. Iya, dia memanfaatkan untuk kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. harta yang banyak kalau tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah bencana bagi seseorang. Iya. Jamaah sekalian dimulai kalau Allah Subhanahu wa taala. Iya, perhatikan bagaimana iya, keutamaan daripada ilmu agama. Dan sekarang kita, ya, duduk bermajelis ilmu, duduk menuntut ilmu agama. Keutamaan dari ilmu agama lebih baik daripada harta. Ya, Ibnu Qayyim Rahimahullah telah menyebutkan di Madariyo Sarekin tentang keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Kata beliau... Al malu anta tahrusu. ya, Wal ilmu yahrifuk. ya, Al ilmu khairum min al mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. <tuh> Dari mana sisi lebih baiknya? Ilmu dibandingkan dengan harta. Kata beliau, perhatikan harta engkau menjaganya. Ya, yeah. harta engkau yang menjaganya. Adapun ilmu, ilmu agama maka ilmu agama itu yang menjagamu. Dipahami? Ya seorang ketika memiliki harta maka dia yang menjaga harta tersebut punya harta yang banyak punya mobil ya mobilnya dia jaga disimpan di rumahnya di pintu apanya dikunci pintunya dimasukkan ke tempat mobil. Yeah, dijaga, yang sampai hilang. Dirawat baik-baik. Akan tetapi, adapun ilmu agama. Maka ilmu tersebut yang menjaga seseorang. Yeah. Dengan ilmu, dia akan mampu yeah, mendudukkan suatu perkara. Ini perkaranya tidak boleh. Dengan ilmu, dia mengetahui hal tersebut. Yeah. Ini perkaranya boleh. Dengan ilmu dia. Mengetahui hal tersebut. Jawa sekalian dimulakan oleh subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Untuk duduk bermajelis ilmu. Ya, Tidak semua dari kaum muslimin. Diberikan hati untuk duduk berjemah jelis ilmu, duduk menuntut ilmu agama, ya diberikan kecintaan untuk ya menuntut ilmu agama, ya dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keutamaan ilmu agama tersebut, ya. Seseorang tentunya menginginkan masuk surga, tidak boleh tidak pasti kita semua menginginkan masuk surga, dan Rasulullah SAW menjelaskan sebab seorang dimudahkan jalannya ke surga man siapapun umum bentuknya siapapun yang menempuh suatu jalan dan jalan di sini diinginkan bentuknya apakah secara hisia atau secara ma'nawiyah ma hisya dia datang untuk menuntut ilmu agama, dia misalnya hadir di majelis ilmu, di masjid yang diadakan ta'lim atau hisia, dia membeli kitab, buku-buku pelajaran agama, atau dia menghafalkan hadis-hadis ilmu agama. Mansalqa thariqan Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka balasannya, Sahhalallaho bih tariqan ilal jannah. Maka Allah SWT memudahkan jalannya menuju surga. Ia. Bagaimana tidak dimudahkan jalannya seorang ke surga. Sebab dengan ilmu agama, Dia akan mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana caranya solat. Dengan ilmu agama, Dia akan mengetahui. Bagaimana cara yang sholat yang benar? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan ilmu agama? Dia bisa mengetahui bagaimana tuntunan agama dalam berpuasa. Beda dengan orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama. Beda dengan orang yang sekedar taklid ikut-ikutan. Orang tuanya bilang begini. Maka dia pun melakukan hal ini. Manusia melakukan ini, dia pun melakukannya. Iya, berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu agama, dengan ilmu agama dia akan tertuntun untuk melakukan ibadah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Iya, perhatikan jamaah sekalian, dimulai kalau subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama. Iya. Kita dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana mungkin seorang ia mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak diiringi ibadahnya dengan ilmu agama. ma kolak tul jinawal insa, Dan tidaklah saya menciptakan. Jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana mungkin seorang dia mengetahui bagaimana beribadah? salat misalnya, kalau tidak dia menuntut ilmu agama. Eh, jamaah sekalian yang mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh ya ini, tentang bagaimana keutamaan ilmu agama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka yufaqihuhu Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan paham dia terhadap agamanya. Bagaimana mungkin seorang bisa paham agamanya kalau dia tidak Menuntut ilmu agama. Ia, Alhamdulillah, Allah Subhanahuwataala memberikan nikmat kepada kita untuk duduk bermajar ilmu, untuk menuntut ilmu agama. Dan ini adalah salah satu tanda ciri dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Ia, kata Habib Munawajirahimallahu taala, dari makna hadis ini. Siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan paham terhadap agama seorang. Pahamnya kalau seseorang ya, tidak paham terhadap agamanya. Maka itu tanda bahwa dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang hendaknya dia bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Dia ya fasilitas yang ada. Ya, dimanfaatkan badannya dan seterusnya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin tunduk beribadah menuntut ilmu agama agama. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala Kemudian perkara selanjutnya, setelah kita mendengarkan bagaimana keutamaan ilmu agama, selanjutnya yang dituntut oleh, atau yang dituntut bagi seorang ketika dia, yang menghadiri atau melaksanakan ibadah, atau menghadiri majelis ilmu, baga hendaknya dia mengikhlaskan amalannya tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berniat baik untuk mengangkat kejelekan atau kebodohan pada dirinya dan dia mengangkat ya, kebodohan kepada orang lain yang ada pada orang lain. Ia menyebarkan ilmu yang telah dia miliki. Ya, dia amalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Perhatikan, ya, sebab ilmu yang telah didapati atau dapatkan oleh seorang, maka, ya, buah dari ilmu tersebut adalah dia amalkan, dia sebarkan ilmu tersebut di tengah manusia, ya, jamaah sekalian dimulai kalau suara ta'ala, Saya bacakan di sini tentang bagaimana keutamaan menyebarkan ilmu agama. Seseorang ketika dia mengetahui suatu perkara agama, maka perkara yang dituntut padanya adalah dia menyebarkan ilmu tersebut. Ya, seorang ketika dia berada di atas kebaikan maka dia pun cinta saudaranya mendapatkan kebaikan dia mengetahui hukum suatu perkara misalkan eh, dia mengetahui bagaimana hukum membaca al-Fatihah dalam salat maka dari kebaikan yang ada padanya dia pun iya, eh, menerangkan atau menunjukkan kepada saudaranya bagaimana hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kata Syekh Al-Lama ibnu Uthaymin. Rahimahullah wa ta'ala. Wasiyatinya nafsi wa iyaikum. al hisu Al-Nasri ilmi. Bainan nas. Saya wasiatkan terhadap diriku. Dan terhadap. Kalian. Untuk. Al-Hirs. Semangat. Di dalam menyebarkan ilmu. Di antara manusia. Yaitu. Saya wasiatkan terhadap diriku dan terhadap kalian untuk ia ya, bersemangat dalam menyebarkan ilmu di tengah manusia. La tahkiru syai'an. Janganlah kamu kalian menganggap meremehkan sesuatu. Fa'idha'an lamta insanan mas'alatan wahidatan wa'amila biha' thumma'an lama akhir wa'akhir wa'ahir wa fa'kullu Min ajarin bil amalilladhi anta dalar tan nasu alihi fala kmihrah. Perhatikan jemaah sekalian, 16 Allah Subhana wa Taala. Bagaimana keutamaan menyebarkan ilmu agama? Eh, kata beliau, jika engkau mengejarkan sesuatu kepada manusia, suatu permasalahan. Kemudian orang tersebut mengamalkannya, mengamalkannya. Kemudian orang tersebut dia pun mengajarkan kepada yang lainnya, kepada yang lainnya, kepada yang lainnya, maka seluruh amalan atau seluruh pahala, ya, dari orang-orang yang beramal dengan apa yang engkau tuntungkan, tunjukkan padanya maka engkau pun mendapatkan pahala se semisalnya. Iya. Keutamaan dari menyebarkan ilmu agama. Namun, iya, sebelum seorang menyebarkan ilmu agama, maka tentunya dia harus berilmu dahulu. Sebab bagaimana mungkin ia menuntunkan kepada seorang sesuatu perkara, namun dia tidak mengilmui, tidak memahami hal tersebut. Maka yang pertama kali seorang ya, memahami, mengilmui suatu permasalahan, kemudian ia, ia menuntunkan kepada yang lainnya. Jemaah sekalian dimulai kalau subhanahu wa ta'ala, perhatikan bagaimana keutamaan orang yang menyebarkan ilmu agama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini atau di masjid ini insyaallah taala materi pembahasan kita berkaitan dengan masalah bagaimana tuntunan ya salat bagaimana seorang Iya, solat sesuai dengan apa yang Rasulullah shallallahu alaihi Wasallam tuntungkan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Solu, kamar, roai, tumuni, usoli. kalian, sebagaimana kalian melihat saya salat Iya, solu, kamar, roai, tumuni, usoli. kalian, sebagaimana kalian melihat saya solat. Ya, bagaimana sekalian seseorang bisa sholat. Sholat sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau dia tidak ya, mempelajari. Bagaimana Rasulullah SAW sholat. Dan ini tentunya dipahami bersama. ya Seseorang dituntut untuk mempelajari ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama. Dia akan bisa menge laksanakan ibadah dengan cara yang betul Hai sekalian dilah Allah Subhanahu wa ta'ala pembahasan pertama ketika orang sholat Hendaknya dia berniat Oh iya harusnya apa harusnya tentang niat nama amalu bin niat, sungguhnya amalan itu dengan niat, ya. Dan tidak dipahami kalau seorang ingin melakukan sesuatu dia tidak berniat. Seorang ketika sholat mau sholat pastilah dia berniat. Dipahami, ya. Namun, ya. Yang ingin ditekankan di sini, apakah seorang ketika dia ingin sholat dia membaca niat, ya, apakah dia mengatakan nawaitu anusolli isha arba'akah, ya, artinya saya berniat untuk sholat isya empat rakaat lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala ya bagus ucapannya tapi apakah itu yang diinginkan ketika seorang hendak sholat eh ya. jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya di pembahasan ini saya akan membacakan kalam ucapan dari Asyik. as al dalam mulakhoz fikir tentang masalah niat. Eh, Kata beliau tentang niat. Wa min syurutis sholat Dari syarat sholat adalah niat. Wa al-qasdu. Dan niat secara bahasa. Bermana al-Qasdu maksud keinginan kemauan wshar'an dan syara syariat al-Asmu al-f'il al-ibadati tqruban ila Allah Taala Arabun syara syariat niat adalah al-Asmu keinginan kuat untuk melakukan ibadah. Eh iya. sebagai bentuk taqarruban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna niat. Secara bahasa bermakna al-qasdu maksud Sekarang seseorang ketika dia bermaksud melakukan sesuatu apakah di ucapkan atau tidak? Jawabnya pasti, ya niatnya maksudnya itu dia tidak ucapkan, dia tidak baca. Sebab dari sisi bahasa niat bermakna al-qasdu, maksud keinginan, niat itu adalah keinginan, ya. Jamaah sekalian, dimulakan sebarang dipahami maksud dari "anih" secara bahasa. Niat secara bahasa adalah "al- kosru", maksud keinginan, kemauan, tekad yang ada di dalam hati. Iya, ada dari sisi syariat. adalah alasmu keinginan kuat untuk melakukan ibadah, misalnya untuk melakukan sholat, keinginan yang kuat untuk melakukan sholat atau keinginan untuk berpuasa. Takrban ilallah Taala sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seorang ketika dia Sholat atau puasa, ia maksudkan dengan ibarat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang mendapatkan nikmat untuk bisa sholat, maka dia maksudkan dengan sholatnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian. Pembahasan tentang niat Mahalluha al kolbu Tempatnya niat itu al kolbu Di hati Kalau di hati berarti bukan di Lisan bukan di bibir Ya yeah. Pala'ihta ju'ilat talafu di Maka tidak perlu, tidak butuh untuk dilafatkan, diucapkan. Tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca. Apa namanya tadi? Nawai. Nawai itu anusoleh. Ya tidak perlu dibaca itu. Sebab tempat niat itu adalah di hati. Perhatikan masalah niat. Ya seorang ketika dia beribadah ibadahnya bukan ikut-ikutan. Iya. Yeah. Tidak mengatakan ya karena niat diucapkan orang tua saya ketika dia sholat dia baca niat maka saya pun baca niat. Tetapi seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa maka dia harus memiliki pegangan. Harus punya tuntunan. Apakah Rasulullah s.a.w. mengucapkan niat ketika dia mau sholat atau tidak? Yeah. Apakah Rasulullah s.a.w. mengucapkan niat ketika hendak berpuasa atau tidak? Yeah. Kalau ya yeah, Rasulullah s.a.w. berpuasa atau sholat tidak mengucapkan niat, maka kita pun harus demikian, sebab dari syarat diterimanya suatu ibadah, ya haruslah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu ta'ala ketika dia beribadah, dan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Harus ada dua perkara ini, haruslah ikhlas kepada Allah Subhanahu ta'ala dan dia harus pula Ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu bukan sekedar niat baik. Maksud baik. Tidak. Tetapi haruslah dengan keikhlasan. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami? Ya saya ulangi. Seorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Salat misalnya. Puasa misalnya. Haji misalnya, maka harusnya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ya beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan selanjutnya tentang masalah niat Mahal alkohol Alkol tempatnya di hati Balai ila Ilah telah biha. Dan tidak perlu Tidak butuh Untuk dilafatkan Perhatikan jamaah sekalian Kemudian kalau subhanahu wa ta'ala Ya, yang dianggap adalah apa yang di hati Bukan yang di Bukan yang di lisan Misalkan seseorang ketika dia ingin sholat duhur dia mengatakan nawaitu an li duhur arba arkaat lillahi ta'ala bibirnya dia mengatakan demikian tapi dalam hatinya dia mengatakan dia di hatinya dua rakaat yang mana yang dianggap yang di hatinya iya yeah. Jadi yang dianggap adalah apa yang dihati, bukan yang di lisan atau bukan yang diucapkan. Tadi saya ulangi, kalau seorang ingin sholat subuh misalnya, nah itu anu solir fajar asubuh, ini ada alillahi ta'ala atau makmuman imaman. Lillahi ta'ala, bagaimana lihat bagaimana bagusnya, kata lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak dipungkir bahwa ini adalah hal yang bagus lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Perhatikan. Dia niat, dia ucapannya begitu. Tapi yang di hatinya empat rakaat. Maka yang dianggap itu yang di hati, bukan yang di bibir. Eh, jamaah sekalian, mulailah kalau subhanahu wa ya. taala. Perhatikan. Eh. Ya. Kenapa tidak diperlukan untuk mengucapkan niat di bibir? Karena lamiyap arhun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ashabu sebab tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Sekarang kita mengambil agama dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sahabatnya. Kalau kita tidak melakukan, kalau Nabi tidak melakukannya, bagaimana? Seharusnya kita, kita pun tidak melakukannya. Ya, kalau Rasulullah Sallallahu tidak melakukannya, kemudian kita melakukannya. Maka bagaimana seorang dikatakan dia mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti dia mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang mengikuti tempatnya dia di belakang. Kalau dia melakukan apa yang tidak dilakukan orang yang dia ikuti. Maka berarti dia bukan mengikuti tapi dia mendahului. Iya. Yeah. Jangan sekalian seorang ta'ala Kenapa tidak perlu untuk mengucapkan niat karena tidak dilakukan sama sekali oleh Rasulullah Sallallahu dan sahabatnya. Yeah. ketika seorang ingin sholat misalnya maka wihi <tik> Maka dia meniatkan di dalam hatinya sholat yang dia ingin kerjakan. Tidak perlu dia lapatkan tidak perlu dia baca. Tidak perlu dia ucapkan, sebab niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan, bukan amalan bibir. Iya. Yeah. Jadi dia tidak perlu melafatkannya, tapi cukup dia meniatkan dalam hatinya ingin melakukan sholat misalnya seperti sholat duhur, sholat asar lihadir in nama amal win niat sungguhnya amalan itu ya dengan niat kemudian wayanwi di uh, wayat di maghribiro al-ihram ya dia berniatnya itu ketika mendekati takbiratul ihram ya lihat kuno niat mukarina agar supaya niat itu bergandengan dengan ya agar niat itu bergandengan dengan ibadah wa yasir fil waqti fala ba's akan tetapi jika niatnya lebih mendahului sedikit waktunya maka itu tidaklah mengapa dan tidak mungkin sebenarnya kalau seorang dia salat dia tidak berniat untuk salat Iya tidak. Dipahami maksudnya? Tidaklah dipahami bahwa seorang ketika dia ingin sholat, dia tidak berniat untuk sholat. Iya. Mana mungkin orang yang sholat terus niatnya ingin puasa. Dan seterusnya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini tadi, apakah niat itu diucapkan atau tidak dan telah kita terangkan bahwasanya niat itu tempatnya di hati dan tidak perlu dilafatkan. sebab tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dilakukan oleh sahabatnya dan kita beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jamaah sekalian dimulai Allah subhanahu wa taala kemudian disebutkan di sini Ya. alam anna ba'd wa an iya imam wa nahwi dhalik Wa hadha Ya yeah. dan ketahuilah bahwa ya yeah, sungguh dari sebagian manusia melakukan perkara-perkara yang ya yeah, yang tidak tertuntunkan. Ya yeah. tidak tertuntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menunungkan keterangan akal har tersebut. Seperti saya sebagian dari manusia mengatakan ya, mengucapkan ketika dia hendak sholat. apa yang baca? Nawaitu an usolli, Saya berniat untuk sholat wajib. Semisal ini dengan rakaat ini dengan jumlah rakaat ini ya, di belakang imam. Ya. Dan semisalnya dari lapor-lapor yang ada, ya tadi ada alillahi al ta'ala. melakukan ini ada alillahi al ta'ala. karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kata beliau wah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam yung koran nu bin la sirron wala jaharon wala amarobidarika dan tidak dinukil tidak disebutkan oleh tidak dinukil dari beliau atau rasulullah sallallahualaihiwasallam bahwa beliau melafatkan niat mengucapkan niat tidak secara ya keras atau tidak secara tidak keras ya dan tidak memerintahkan hal tersebut. Sekali lagi saya ulangi bahwa. Seorang ketika dia beragama. Maka dia haruslah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak melakukan. Maka harusnya pun kita tidak melakukannya. Iya. Perhatikan. Akal sekaligus ramilah temia tarahimul alahtara. Bahasanya, iya para imam-imam bersepakat bahasanya tidak disyariatkan untuk menjaharkan, tidak disyariatkan untuk mengeraskan niat, iya, dan tidak disyariatkan untuk mengulanginya. Ya ada mungkin yang solat, Ya, masih ragu dalam niatnya, dalam bacaannya, mungkin salah. Oh terus dia ulangi, terus dia ulangi. Ini orang kenapa sholat kok lama sekali niatnya. Ya padahal perkara yang mudah. Cukup dia niatkan dalam hatinya ingin sholat empat rakaat misalnya. Maka dia bertakbir setelahnya. Dan juga dari perkara yang memberatkan bagi seorang ketika. Masalah niat. Orang yang tidak bisa, misalnya bahasa Arab, kalau diharuskan dia ketika mau sholat membaca apa tadi nawa itu dia tidak bahas, bisa bahasa Arab, maka sangat memberatkan manusia. Nawa itu anusolli arba'a ar kaat. Ya, taala dia tidak bisa. Maka bagaimana caranya dia salat kalau dia tidak bisa berbahasa Arab? ya padahal agama itu adalah agama yang mudah. Iya. Dan niat adalah perkara hati. maka cukup seorang meniatkan dalam hatinya ingin melakukan ibadah salat misalnya. Jamaah sekalian kalau Subhanahu Wa Taala, ya mungkin ini yang sempat kita sampaikan di kesempatan ini dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan materi kita tentang bagaimana tuntunan sholat berdasarkan ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Ya mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kehadiran kita di tempat ini mendapatkan keberkahan kita mendapatkan keutamaan daripada menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang menuntut ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke sorga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi tawakkaltu 'alaihi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh